Untuk emas Antam ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga rp rupiah. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp976.000. Lebih lanjut, harga emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol Rp4.899.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp4.785.000. Sekian harga emas untuk tanggal 27 Juni tahun 2022, untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.